Jadi mak mudah-mudahan sampai kencingan. Hello hello. Atau tu kencingan ni, atau tu yang parah tu. Pokok naik bejala, kan? Hello hello. Atau membejala cude. Atau tu yang malu-malucec. Atau tu yang taruh pan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Debar Top. kali ini kita akan uh, menghubungi narasumber kita di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat tapi narasumber kita ini bukan berbahasa Minang tetapi berbahasa Mandailing langsung saja kita sapa Dharma Bakti yang ada di Pasaman Barat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Nari Nyampung? kabar biasa di Sonde. Ah sekedar amaksudnya ah, ya, di Sony aktivitas nah bo sungna amtong ah, agak ado ah, ni dari song ekonomi pe agak aruni ah, remijur lawan nah, madakan tarigot naik kan, terikut, nahi, kan pasaman barat pasaman ah. kan masuk sumatera barat nah, tapi kan dia ado bahat nah ibu tuar sedang sunyi cerita nanajuru subar araman diling di kitaan di Anggu nauboto kan alat kita mandelingon na pindahan ngon ah bo ngon kota nopan kota nopan penyambungan uh -huh. nah nah pala stilana nangon namaarga lubis iman nangon aitong ah, ngon kota nopan imasilang kita ngsi baitangi kan termasuk ma keturunan na disigantang alak alat ompong kita Palanasution natu sabaju, nah. termasuk mana orang tua tong kan, ompung kan, termasuk mah orang tuai, termasuk mah orang pertama tuh sabaju lulu, nah barisan nialah umat bagai bo. Alunih nah, asusubhat diitaan, boleh niampung samu, lu boleh diampung di di madinah. Atuk karena kan, kan namun mu ramais dison majulita dokon kan. Ha. so ngon nadi muramais ah muramais layang on deh leh ya tong pindahan on muramais jambul do muramais kota Nopan oh, masa mau berarti deh soalnya Ditaan kan ada muramais ada bangak perkantangan ada pintu padang pintu padang pintu padang, ya, padang kan pala pintu padang kan di jaya penyambungan oh. penyambungan gunung tua pe dong dedu Olo gunung tua pengon adujo, mengon gunung tua parang bolak kan, 5 tahun. So kan? ya, ah, lima so kampung pengon, pasenari songon. Amerika Dor, Dor berkeliling di daerah ta di Barat. Dor juga berkeliling di daerah Madinah. Tamu di Mandailing atau berbeda? Mandailing di Pasaman Barat, Berbeda Pak. Oh, berbeda. Ah, mando, pala mando bahasa majolo di tahun kita kita nina apakah mungkin kan? pengaruh bahasa minang? Malah, kita aduh, coba adong adong, Man kan kepala bahasa mandailing, terdokon mawa bahasa mandailing, penyambungan, terhalus kan toh, kepala bangsa, oh. batak, alat oh. lima oh. bahasa, batak, karun, halus Allah, alam, orang masuk mandailing, berolah, sidimpuan alat, alat, eh, na nar, nah, cipirok, nah, nah, si penyembih, memang, deh, jauh, beda, nanti, uh, beda, jauh, beda apna molo ita mangecet aha mangece jalai mangecet biar ita mangecet ion kan ah ana-ana daerah ni ya kan jadi molo contohnya, di tahun mandeling pasaman barat mandokon di di dia ayahmu ninarut tongkan kepala no, no, no. di penyabungan ini aman tani di ya, ayah tani ya. dari halus kalimat nai Malayita berarti bahan pengaruh percampuran bahasa ini, bahasa Malayu ini, bahasa Minang-Malayu. Adong adong. Bahasa Malayu, bahasa Minang kan. Nah kan di Itaan, mungkin pemirsa yang yang belum tahu mungkin di Pasaman Barat itu terletak di Provinsi Sumatera Barat. Namun penduduknya terbagi tiga, jadi ada sepertiga orang Minang, tapi yang minangnya, Minang Melayu pesisir. Nah, terus ada sepertiga orang Mandailing yang datang dari perbatasan, mm heeh, -hmm. negara, sepertiga orang Jawa yang uh, karena di di, di Pasawan Barat Baru. itu, di Desa Baru adalah tempat transmigrasi pertama di Sumatera Barat selain di daerah Setiung, kan. Nah, malah yeah. malah Facebook menengok sundia uh, hubungan antara alak Mandailing di Pasawan Barat itu dengan alak Minang agesti hubungannya pala sung kan memang ngarung membedaoan naenye ni be pergaulan antara minang jawa mendeling malayu kan tok do ni begitu larung perbedaan alak mandokon kata-kata pasamani be mm -hmm. betul nangon kata-kata pasamuan pasamuan artinya bersamaan tapi oh, oh, uh, sangat betul. Yang meninggalak pasamaning mengenai pasamuan. bena benda unjung meninggalak na jolo mar mar alak minang dot alak mandiling patunda bahasa nada berbeda. Ima carito di kuburan na dua ada di panti. Sama-sama sama-sama meninggal, sama-sama meninggal hanya gara-gara beda gara, bahasa. Padahal, padahal naik dokon nalainga ingarong na mencacik-mencacik mancajek bagi itu benar salah pengertian tuh kan Olo tunggak jauh satungak jauh satu uluna itu bagi dua nenek nai me bukan Olo lo olo di nan olo lari dari ursai ake mengolok-olok, olo melingkar tingalak tahai kan tingalak minangi olo ya halo. mancit mancit dengan lak mandilingi ake cang mancit manci dengan minangi busengkat ado wang setiana. Nah, itu ulang kan kok masih ya. omancip nih ya deh ulang-ulang nyalak mandilingi uang suruh ulang, intenjus sekali naik kan? Bukir deh, intenjus sekali naik. Marbab bab, ya yeah, kan, ya yeah, kan, ya yeah, kan alak minagi tong menyurun uh, ulang ulang-ulang sekali naik, <laughs> intenjus sekali naik, jangan nak mandukon Jangan mendekan. Oh lo. Ah, memang hmm. anggo sung senario widang adong perbedaan nai pai. Maksudna antara Minang, Jawa, Mendeling. Ah. Karena sung pesta pedison. Tatang mau diundang do. Bahkan bahkan baju baju pesta nae, di... baju pesta nai pe Per percampur lidi ma kenai baju mandeling potong kenai baju minang jadi halo beda oh ini songon jo songon pertuturan b ditaan di, di pasawahan barat di sebagian malu memakai pertuturan alat minang kan songon etek mama ya malah di mandeling kan halo bulu, deh, kan. halo bau, nia kan, pala manggotak namborui kan bau, kalau u uci kan, sebenarnya memang deh uci, kalau etp memang semutul neng, kalau, nia pula dia kan tulang dan tulangnya deh tulang. hmm. kan, kalau nan tulang, ma etek nia kan ngon minang itu kan, ah ombo tersirus sotik merasa apa bu? Sebagai uh -huh. asli Pasaman Barat uh, Bisa uh -huh. du, bisa duk pending nih Bapak Pasaman berarti berkembang, maju ngomong, ngomong kondisi senari Kalau mengaliki kondisi senari bisa Pak hmm. Apalagi dihubungkan jalan Pasaman to Madinah Kemungkinan besar berkembang pesat di Pasaman. Tapi dari Duma. Pasaman Barat on. Karena on kan perkembangan perkampungan, Najelas jelas baru lus tiga tentang Duma. Oh. kan, tujuh duluan. Oh, oh, oh, oh. Jadi kalau buka akses anaknya ini kemungkinan besar maju. Oh, oh, oh. Bahat di alat mendilig di taan. Al ada ti, karena silikna atau oh, godangna, lek lek lek lesteri dulu ya, atau dung dung dunglu nari? senari. Senarikan mulai di lesterion mula. Oh, oh no. pada waktu ami orang tuai sekitar tahun-tahun sah 90 sada di sini matung diajarikan membuka ambo membuka galanggang berwarna pendukung orang tuai oh, jadi nah. di listing nami adong adong jode sadar sadari tinggal lagi di listing nami ini nama lo balasung di listing nami ngatung piga terdokon anggota mandang mengobarkan pun mencapai awmia jadi nari, kusah suhu, na. Jadi nari kucapar guruan, dimencak kemurna. Jadi nari, ibaratnya apa kan nari na menjembatani gitu artinya. na ditoru listingnya apa, ada on Ada waktu na ikan waktu di Sabajulo tinggal. Ada on udah ada rencana untuk mallesterion adat, awon pencak silaton kan. Ima waktu ini, Abang Parlinggo gorarna hmm. Tapi malangnya, Nga Zabat meninggal meninggalnya Parjolo. Jadi, na di toru, toru nami, kembali mergurutu si Gantang. Dan kebetulan, So, nanti mar tempat tinggal di Silayangon, Duma ibahkan. Jadi, nanti-nanti konde waktu ini. Waktu ini, di wali na pe direncanakan untuk dibentuk. Oh, non, ada ton kan. Nari, jajakiau, be. hmm. ben, ben yiru, be? bantung, ya, Ben, nggak tinggal jadi b. tinggal Jadi ba. Ngapi marguru, nanda, bo? Hai, ah, terakhir. Oh, tanpa rantu kan kita akan bahat kan. Bahas, ah harapan nih untuk paraantu untuk kemajuan nih kampung nitaan. Kalau harapan nih bentuknya pak kan, di pala di bidang pembangunan Majolo kan kan memang pasaman barat tuh apalagi penghujung song sabah dulu si gantang rupa uh, rupa tentang taming tonga kan ikan penghujung pasaman barat, mirile oh. penuh ketertinggalan nih tong Kenari nama terdokon nabi saya dilalui di, di dalan song aspal sabaju dulu. Pip kan teropat kilo dulu bedele. Okay. Enggak lagi yang gua akses tong kan lumbar buka. pengharapan nih bentuk tu alat-alat ranto na, na puna ah punya kompetensi mengajar, na deh. Okay. So secepat na inti jalaki na adong bantuan untuk membantu tu kampung. Pala na mengalain ilmu saran ilinnya saran secepat na, Anso terbentuk kan. Pala di segi sosial, Sunjia so maju sosialna di kampung kan. Pala umpama untuk songon budaya ataukah kekurangan umpama alat tor alat gondang, alat alat nai alat alat nai Sunjia cara na pala nadong nideya dalan na untuk menghidupi Pemda soi pangidu alai kan. Karena diturun Pemda Pak. Oh ngalalu ilmu naik hmm, hmm, hmm. Nah untuk mangido Mudah-mudahan adong nan bo, hmm, ah. Mudah-mudahan. Mudah hmm. ah, oh, kita lo. mengecek mambiri ba mabiri ba lo mambiki, Jadi kita tutup majelis. <laughs> kita tutup majelis sampai son. Jadi jadi Pak <laughs> kan. Payah sekali menonton ini, kan. Hari ini perlu koyo. Harapan tongan Pak Ibu kan bagi. Eh, anak rantau pesaman barat tongkan judi perjuang kunia mapesaman barat napa lagi pesaman barat di ujung gorar kan? Betul. Nah, baik jadi, seluruh aspek baik dari olahraga baik dari uh -huh. uh, kegiatan seni budaya umpama alat kekurangan alat Boing uh, singgu manortor, kan Nortor oh. so, danla adat nah ini untuk adat we okay. uh, alat perlengkapan naik jadi mah Ma, murah mudah-mudahan sampai <laughs> Atau tujuh lolo, tujuh lapa. Atau tuh kincang ni, atau tuh kincang di paran tu. Pokok naib begalai kan. Lolo lolo. Alu mabegalai ni nama lomangye cek. Atau tuh yang tarapan lagi ro. Lolo lolo. Lah, terima kasihlah. Lelah. Waktu nice. Samu samu. Ah, mudah mudahan. Alloh pak. Alloh pengaruh narong kemajuan kitaan. Nah, bagi uh, pendengar debaran Barat, demikian percakapan kita dengan Bapak Darma Bakti langsung dari Kecamatan Ranah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, bukan dengan bahasa Minang tapi dengan bahasa Mandelik. selamat bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.